Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Roman, channel berbagi tips trik info pengalaman semahal Pada kesempatan kali ini aku mau review bonus yang aku terima dari EA50 selama gabung sejak awal Juli bertepatan 1 Juli sampai sekarang tanggal 17 ya 17 pagi atau pertengahan bulan Agustus berarti aku udah gabung selama satu setengah bulan. Berapa sih profit yang eh, apa bonus yang aku dapetin dari EA50? Karena ini ada beberapa yang nanya, ya udahlah aku jelasin aja di sini. Barangkali ini jadi memotivasi buat teman-teman untuk menjalankan bisnis EA50 juga karena aku udah membuktikan bonusnya itu sangat sangat bagus dan di sini bonus sponsor 170 bonus sponsor ini aku dapetin dari rekrut member ingat ya dari rekrut member dan untuk gabung ea50 ini ingat enggak wajib rekrut member tapi kalau kita rekrut member maka kita akan dapat komisi 10% dari penjualan robot namanya bonus sponsor jadi contoh aku mendaftarin Daftarin teman aku. Terus dia daftar yang pakai join paket robot yang 100 dolar. Maka aku berhak mendapatkan komisi sepuluh persennya yaitu 10 USD dan sepuluh dolar ya. Dan di sini ada bonus konsol di sini riwayat riwayatnya seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke bonus pairing. Bonus pairing atau pasangan ini kita dapatkan ketika terjadi pasangan kiri dan kanan. Jadi ini hitungannya eh, omset produknya bukan orangnya ya. Dan untuk apa namanya? Bonus pasangan historinya seperti ini yang aku dapetin. Ini banyak banget ya. Oh ya, untuk bonus pasangan ini, kita nggak wajib rekrut. Ini dapatnya bukan dari apa ya namanya, pokoknya untuk bonus pasangan ini nggak harus kita sendiri yang menyponsori atau yang merekrut. Lalu, untuk bonus generasi, bonus generasi ini, bonus yang paling wow, walaupun ini masih sedikit, tapi aku yakin ini akan konsisten akan semakin besar ini maksudnya setiap hari Senin dan hari Senin ini tadi bonus generasi yang aku terima adalah sekitar 35 jadi sebulan aku bisa dapat uh, 35 kali 4 sama dengan 70 140 ya sebulan itu minimal ya dan aku yakin ini bakal meningkat terus selama perkembangan selama hmm, jaringan selalu berkembang ya dan aku yakin itu akan berkembang jadi ini kalau di 170 plus 640 plus 84,95 dibulatkan aja 85 kalau di itu 895 dolar wow, luar biasa ya jadi kalau dirupiahkan ini aku kalikan 15.000 aja karena aku ini apa ya namanya untuk posting member dan untuk posting member itu sama dengan dihargai lima ribu jadi di sini aku kalikan lima belas ribu dolar kali lima ribu sama dengan ketemu harga 13.425.000 rupiah oh ya ada satu lagi namanya bonus reward bonus reward bonus pencapaian di sini ya ini aku udah dapetin bonus yang pertama nah, ini sudah aku klaim 5 juta tapi yang aku terima 4.500.000 kenapa? karena di sini untuk ketentuannya adalah akan dipotong admin fee sebesar 10% jadi kalau di total semuanya untuk bonus aja yang aku terima 13.425.000 juta plus empat juta lima ratus ribu sama dengan tujuh jadi kurang lebih aku gabung di EA lima ini dalam kurun waktu satu setengah bulan aja mendapatkan bonus sebanyak delapan juta dan aku yakin ini akan terus meningkat ya anggap aja itu minimalnya ini belum termasuk pasif income nya kalau pasif income nya itu nanti di lain video ya aku jelasin sekian salam sukses luar biasa jangan lupa like dan subscribe Hai taufik walih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh